Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini. Allahumma shalli salatan kamilatan waslim salaman tamamana sayidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil وتنفرج به القرب وتقدى به الهوائج وتنال به رفائب وحسن الخواتيم ويستسقى Karim, alihi, fi kulli, hati, wa nafasi, wa nafasi. kalau sudah dia jadi dia modelnya seperti ini guys warnanya kalau ini saya sudah memiliki apa namanya indukannya, jadi bisa saya langsung sini biar cepat jadi ya guys. Isaran 7 hari, kalau panas itu sudah jadi dia guys. Nah kalau memiliki ini silahkan ditambah dua sendok pun tidak jadi masalah untuk satu botolnya ya. Bahan sederhana, mudah dijangkau, murah. Nah, tapi manfaatnya sangat luar biasa untuk tanaman ini, guys. Lihat seperti ini. Nah, perubahan warna terlihat ya, guys. Yang sudah diberikan indukan dengan yang belum. sederhana saja buat tanah yang cepat manfaatnya sangat luar biasa yang masih ada sisanya guys, kita masukkan lagi di botol ya oke guys cukup sekian Uh, tutorial pembuatan PSB Semoga bermanfaat buat teman-teman Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh